Hey guys, kali ini Pak pakcik cuma tayangkan klip-klip saja Untuk tema kita kali ini, yaitu pekan baru dalam gambar Sedangkan menikmati Check the mic and make sure it sound right, boys sound right, boys. sound white right, boy sound right, boy. Guys, untuk beberapa lokasi itu banyak sejarahnya. Nanti kita kupas di video yang lain ya. Oke, okay, see you in the next video. Bye.